bau. bau dia. Unai use. Hai, assalamualaikum. Kali ini aku kembali dengan Scarlet whitening. Kenapa? Kenapa Scarlet lagi? Kenapa lagi sekali? Kenapa? Sudah tentunya sebab best. Kalau tak tak kalau adanya kali kedua weh. Dah best, wangi tu yang paling penting selain berpet wangi tu. Wangi dia memang melekat. Sebab tu aku bersama dia lagi. banyak sangat uh, produk Scarlett ni tapi aku masih bersama dengan dia punya body care. Okay untuk yang video Kalau ada yang tak tengok lagi video sebelumnya boleh tengok nanti tak ah, ni ke tak lagi ke. Belum ni aku pakai yang lotion ini lotion. Lotion yang fresh Sekarang ni kita guna yang Charmy. Ha, hari ni aku nak try Charmy. Okay kedua body scrub dia. Pomegranate pomegranate. Pomegranate. Okay. Before this uh, pakai yang romansa and the next one dia punya body shower scrub uh, ini cucumber. Okey cucumber sebelum ni aku pakai pomegranate, right? Untuk macam sebelum ni aku explain hari ni aku akan beritahu lagi bahawasanya produk-produk Scarlett ini berdaftar dengan BPOM. Yaitu badan, pengawasan, obat dan juga makanan. Makanya selamat untuk korang gunakan. Tak perlu ragu-ragu. Dan kerana diorang juga ada. Produk ni juga ada tanda halal. Okey, Itu lagi menambah tiada keraguan. Selain itu dia juga tidak di test ke atas haiwan. So kalau korang nak korang boleh dapatkan. Sebab aku pun dah cuba untuk kali kedua. Aku nak cuba yang lain pula kan. Korang kalau nak kesan yang mendapat kesan yang terbaik. Korang... Yang penting tu rajin. Konsisten itu paling penting. Untuk produk-produk penjagaan macam ni kan. Kalau tak ha, habislah. Macam aku, aku mostly guna ini, Aku guna dekat badan. So memang tak ada testimoni untuk tunjuklah. Dekat tangan ni jarang lah. Aku pakai, kalau pakai apa Bila kita tak ada protection. Macam kita boleh letak sunscreen. Ha, so benda tu tak ada function lah untuk. Ha, macam ni. Bebel banyak sangat kan. Tapi itulah kita Kena explain betul-betul. Untuk Produk ni macam biasa bahan-bahan Utama, ingredient utama dia adalah Glutan pion dan juga vitamin E Yang mana um, untuk Membantu proses Mencerahkan kulit korang Dan juga memberi kelembapan Pada kulit korang. Sama je Cuma mungkin variasi dia Daripada dia dari segi bau dan macam ni Ini cucumber So, adalah cucumber ni Kalau korang tak percaya ke Nak nak tahu benda ni betul berkesan ke apa Korang bolehlah cuba sendiri beli Sebab harganya berpatutan Dan harganya mampu milik Bukannya aku sorang je dah cuba Boleh tengok kat YouTube Ni pun ramai juga YouTuber dah cuba pakai ni. So, maksudnya memang terbaik Jadi, tanpa membuang masa Marilah kita cuba satu per satu Mari aku akan uh, start dengan body scrub uh, pomegranate ni. Buah dia lima. Okay macam ni. Macam biasa. Okay aku uh, buka ya. Ah, cantik weh dia punya seal dah lain. Ah, okay nampak bersih. Buka dia dapat bau. Okey. Okay, okay. Ah, korang kalau nak tahu produk. Ah, bila dah produk famous ni adalah juga yang tiruan jadi kalau korang nak pastikan produk korang tu Yang asli korang boleh uh, Check dekat website dia orang ya. Dia orang ada bagi nombor ni Ha nanti korang check lah Macam tu Okay Wang, Bau dia memang wangi ya. Nampak ni Okay Macam biasa aku akan tunjukkan dekat tangan aku Dia punya tekstur Scrub ni memang lembut Jadinya Memang takkan merosakkan kulit. Tak, tak, takkan irritate korang punya kulit. Sebab memang lembut. Ah. So aku letak kat tangan aku. Eh. Pergelangan tangan macam biasa. Kau gosok-gosokkan. Sampai betul-betul dia punya scrub tu betul-betul serapkan. Betul-betul ah. menyerap. Dan mengakis ah, kotorannya. Yeah. Scrub ni kita gunakan untuk membuang kotoran Dan juga buang sel-sel kulit mati Jadi itulah membantu kita punya kulit untuk lebih sihat dan lebih cerah Scrub ni kita perlu lakukan sekurang-kurangnya dua kali seminggu ah, Memang dua kalilah Selalunya Memang nampak lembut dia tak kasar Kalau korang boleh pegang rasa ni. Okey, aku gosok-gosokkan sebelah aku bilaskan dengan air. Memang produk orang semua wangi-wangi. Okay. ok, korang tengok. Eh? Ini aku dah scrub so aku akan bilas. Teng! Ha, ni aku dah bersihkan. Nampak tak beza? Ada beza tak kalau hmm, tak mungkin lah secepat itu kan? Yang penting kita kena konsisten kalau kita nak ada perubahan. Okey, Nak cantik kena rajin ke? Ya? Yang boleh kita nampak. Aku nampakkan perbezaan selepas aku scrub ni. Sudah tentulah. Bila aku pegang ni rasa lembut. Nak bandingkan dengan yang tangan aku tak scrub lagi ni. Wangi tu memang wangi. Bau dia confirm lah tahan sari. Okay. Next. Okay. Kita nak pakai scrub. Kita kena pastikan tangan kita kering ya? So, marilah kita guna. Cucumber Brightening Shower Scrub ni. J kalau korang boleh nampak dia punya warna ni. Memang menarik. Cantik. Menarik kita tarik dah keluar cantik dia punya tekstur. Memang lembut. Dia ada uh, gel tekstur kan. So kau macam biasa scrub jelah kat tangan kau ni dalam beberapa minit yang base ni dia wangi ada uh, juga halus. Jadi tak adalah merosakkan kulit orang tu. Bila orang scrub tu okay. scrub ni pun sama. Ingredient dia kulit tak tayun kan. Vitamin E Dia punya main ingredient selain pada timun tu kan. Alright. Dalam few minutes orang boleh Bilaskan kan. ni dua kali seminggu ah. Okey. Macam ni orang boleh nampak so aku akan bilaskan tangan aku ni. Tangan sudah bilas ni ya. Nampak tak ada beza tak tangan yang aku dah scrub dengan belum scrub. Ni okay, kalau nak rasa memang macam biasalah dia lembut bila lepas scrub. Normal macam tu kan. Ini rasa kasarlah sikit. Tapi untuk rasa, nampakkan perbezaan uh, kulit kita ni jadi cerah terus tu memang taklah. Kita memang akan makan masalahlah. Tak mungkinlah secepat ni kan. Tapi wangi tu memang wangi. Semuanya okay so next one The last one selepas so, kita scrub ni Kita akan pakai lotion okay So kita ada charming kat sini Charming body lotion The best thing is ni dia punya Lock dia ada lock kat sini uh, So tak takkanlah terpicit -ter -ter uh, Macam ni Tadaa huh, Bau huh, Bau dia Okay nampak ni Aku akan sapukan kat Pelangan tangan aku. Ni pun banyak ni aku pakai lotion Eh aku tak tunjuk nyorok lah Jangan nyuruh lah Dah rupa scrub dah Sekejap ya aku akan ratakan Bila kau pakai lotion ni lah ya, Nampak lah putih sikit Bila dah scrub Masalah kita kena ada yeah. lotion aku cakap Lotion Lotion Okay sudah ratakan lotionnya Tengok ada beza kan? Ada beza tak? Ada beza nampak tak? Okay Haa lotion ni macam biasa boleh lah Kalau rajin Pakai hari-hari pagi dan Malam ha. Nampak ni? Ha. Okay Aku rasa it, uh, Itu saja video aku Untuk hari ni Memang best. Kalau tak, takkan ada yang kali keduanya. Jadi aku try yang lain. Untuk yang variasi dia memang banyak. Korang boleh check dekat Scarlett punya Instagram. Ataupun dekat Shopee diorang. Dapatkan segera. Sebab harga dia memang berpatutan. Okay. Jangan lupa untuk like video ni. Dan juga subscribe channel aku. Okay. Sekian saja. Terima kasih.